cek satu dua 123 yuk balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game get of Olympus atau kakasis kita bawa modal receh saja 33.000 saja slur. kita coba cari profit profit mantapnya kita coba modal receh receh recehnya pokoknya kita main di bed 800 saja kita coba turbo dulu 50 kali hari ini kita main di konten 88 situs itu tergantung solid hampir aja ke solis, jaga dunia akhirat di sini nggak cuma ada slot saja di sini langkah pokoknya lurus di sini langkah pokoknya ada semuanya mau nomor togel bakarat tembak ikan dan lain-lain langsung cek aja untuk linknya ada di pin komen lur mahkota Mahkota hmm, enggak jadi cu. langsung cusa saja untuk linknya ada di pin komen hmm, atas atas kuning dong enggak mau atas mahkota kasih putih dong rungut enggak mau juga Hah. konten 88 nih bos WD berapapun dibayar lunas pokoknya seluruh langsung kasken saja linknya ada di pin komen Oh ya untuk pin komen itu ada beberapa nah, wa itu untuk cek untuk langsung Japri ke adminnya untuk link tele itu grup gacornya bagi tips-tipsnya juga di sana banyak untuk fans Facebook itu lebih ke angka-angka jitu togel hari ini semua pasaran langsung cus aja sur jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di konten 88 yo back to the game ayos saldo sudah menipis belum ada tanda-tanda petir-petir manis Ayo, nah ini, us kasih dong atas cincin us hmm. satu kali atas cincin kasih hmm. lumayan 15 belas kali lima tuh 89.000 Awal yang baik dikasih nafas sama Zeus. Si, Ayo, atas gelas aduh, kurang satu, kurang satu seketernya kamfretos Ayo, kasih yang manis-manis us. Ini kita bawa modal receh pentingnya receh saya cewek receh, receh, recehnya nyala atas ke atas cincin. Pasti makota Nah ini biru jadi, oh, makota jadi dong petirnya. Mana us? Aduh, malah skater Ayo, dor hai, hai, hai, hai, hai, hai, aja ada petir-petir merah gitu loh us, biar saldonya langsung balik gitu ayo us, kasih yang manis-manis pokok kejauh okay, ayo hmm, belum juga Aduh ini petahannya kurang teratur enaknya tuh kalau turun du, -du, -du, -du, -du kan atasnya kelihatan tapi kalau ketahan berantakan kayak gitu atasnya nggak kelihatan nah ini biasanya atas hijau biru waktu malah gelas gelasnya susah gelasnya pasti kurang satu ini juga, eh, jadi gelasnya dong ya malah scatter ayuh biru boleh merah boleh bebas scatternya dua lagi atau satu lagi nggak mau hmm itu jadi gelas boleh hmm? nanggung ayo kita coba man naik aja 1200 kita coba spin to quick xmin 50 kali ayo ya butuh petir-petir merahmu frispin frispin mantapmu scatter isi daging boleh lau ayo nah atas juga kasih dong udah gue mulut lagi merahnya boleh merah-merah-merah-merah kuning satu lagi satu lagi kuning yuk yuk yuk enggak mau hmm Ayo, ayo. kau jangan diam-diam saja kasih yang manis-manis dong nah yang pada tanya kenapa ah, main gue main di mana gue main cuma di konten 88 situ terga josos solid antero jaga dunia akhirat WD berapa pun dibayar lunas gas yes, pokoknya langsung cek aja untuk link-nya ada di pin komen aduh kali 250 lumayan lumayan lumayan lumayan gede tenan toh enggak apa-apa cuma pecah sekali masalahnya petir tiga kalau petirnya satu mungkin pecahnya lumayan. <laughs> lumayan kaget gua gitu. Ah. Hmm. Hmm, aku kira lagi kali 250 ratus lima puluh lagi tak kampretos sekali kauus. Uh, nggak apa-apa tadi pecah sedikit yang penting petir merah keluar petir 250 itu lumayan susah deh, ya. masih lebih sering 150 atau 500 tapi kalau 250 itu jarang banget lebih jarang kalau kalian udah main ini lama pasti paham lebih jarang petir 250 timbang petir 500 eh kuningnya merah boleh nggak mau hmm jadi udah coba 50 turbo terus balik lagi ke 10 manual terus ini 50 quick spin atas kuning kasih dong atas kuning kasih dong enggak maafnya ayo kita bawa modal 33.000 jadi sudah udah naik lumayan 200an apakah ada kenaikan lagi merah merah merah merah merah ya. nggak mau jangan-jangan juga jangan mainnya cuma di konten 88 tapi petir merah-merah akan menghantuimu kita coba di mana lagi dong Ayuh, tambahin lagi dong profit-profit atus keduaku aduh merah jadi dong merah jadi dong merah jadiin dulu dong ijo-boleh ijo-boleh ijo-boleh boleh cintin ijo boleh, ijo boleh. Boleh kurang tapi capek lumayan 28 ribu kita balik ke 200 ribu lagi. Ayo, biru, hijau, kuning, kuning. Bon nah, petanya di mana? dimana di mana? Nah, ini atas hijau atau segelas lah pastilah. nggak mau hijunya kurang dong. Aduh, sekali. Ayo terus sekali lagi 13 kali lagi ini kalau kelar Spin ini kita nggak dapat profit-profit manis kita akhiri video pada malam hari ini uh, uh, uh, uh, uh. kok diam-diam saja kok ini uh, uh. hmm, boleh gak mau gitu kali lagi dua Nah, tak ada juga seluruh Terima kasih yang sudah menonton konten saya Jangan lupa like, comment subscribe-nya Dan jangan lupa mainnya cuma di konten lawan-lawan Situs tergacau -situ tersolid Sampira jaga dunia akhirat Bye bye